Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam kembali Diva TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya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 untuk malam hari ini vitamin bahagia bertebaran persahabat ya Vitamin tengah malam Bunda Lesti Kejora ini main badminton nih ya persahabat ya Masya Allah Pak Ferry aja nggak nyangka ya Selain jago nyanyi Ternyata Bunda Lesti pun itu jago main bulu tangkis Wow luar biasa Ternyata idola kesayangan kita itu multi talent banget Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun HB Kentang Kota Sultan. Tentu di postingan ini malah banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Mutiara 6892 mengatakan, Min Awasi Ubur-Ubur lagi berkeliaran, katanya Tuh. Dari Idara Madani 8 ikut menanggapi, Berkeliaran kenapa? katanya Prusahabat ya. Dan kita lihat jawaban dari Rodiah Tunisa mengatakan, untuk cari celah biar bisa ngefitnah tuh Kita harus hati-hati juga nih persahabat ya, Ternyata banyak ubur-ubur yang berkeliaran Dan kita lihat juga persahabat ya dari Mutiara 6892 mengatakan juga Gara-gara pak bos gak ikut Aku udah blok 3 tadi sekaligus tuh jalan katanya tuh Kita hampaskan aja persahabat ya Orang-orang yang selama fitnah itu orang-orang yang syirik kepada Lesti dan Rizky Bilar kita jangan ambil pusing Untuk komentar-komentar yang tidak baik yang langsung kita hapus aja, abaikan, tetap optimis dukung support yang terbaik untuk idola kesayangan kita ya. Karena orang-orang syirik kita tidak tahu yang sebenarnya. Malam hari ini karena Bapak Bilar itu hadir untuk menemani Bunda Lesti persahabatnya. Kita simak juga di unggah selanjutnya. Tuh. Di postingan Adi Sky Papa Bilar ternyata hadir nih persahabat ya di lapangan badminton Masya Allah banget untuk vitamin bahagia full Malam hari ini kita dapatkan persahabat ya, Ini untuk menutupi mulut Markona Yang selalu mau fitnah, yang selalu saja mencari celah kesalahan-kesalahan Lesti dan Rizky Bilar Tetap optimis ya untuk fans sejati Mudah-mudahan semakin kompak dan solid mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan dan selalu mendoakan yang terbaik buat rumah tangga Lesti dan Bilar berikutnya juga persahabat yang perhatikan ada momen spesial juga yang kita dapatkan rombongan cewek-cewek ini persahabat ya kalau kata Bang Adi Skaisi ini Toba Beige Angel wow, luar biasa pokoknya salpok banget dengan Bunda Lesti yang selalu tampil ceria yang selalu semangat kita harus belajar dari Bunda Lesti, ya. Tetap semangat, harus optimis, harus tetap sabar. Semoga single-nya juga terus bertahan di nomor satu trending. Amin, ya Robbal Alamin. Kita lihat juga bersama di unggahan terbarunya Bunda Lesti. Ini baru saja meripos kembali unggahan dari Bunda Maya Estianti. Ternyata, dukungan dan support pun... Ini diberikan oleh Bunda Maya nih persahabat ya untuk single barunya Bunda Lesti. Masya Allah bangga banget dan pastinya selalu dibuat kagum dengan prestasi yang ditorehkan oleh Lesti Keciora. Tetap support, tetap dukung dan tentunya mendoakan yang terbaik ya buat idola kesayangan Lesti dan Pilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kebahagiaan dan pastinya vitamin-vitamin dari Lesti dan Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.